Oke, okay. pada kesempatan kali ini, cuy, gua mau share dan membahas beberapa info update terbaru yang kemungkinan akan rilis di game Free Fire. Mulai dari beberapa set bundle baru, info lengkap Free Fire Advance Server selanjutnya sampai dengan senjata baru AUG atau AUG di game Free Fire dan lain-lain. Oke, yang pertama ada beberapa info bocoran set bundle baru yang akan hadir di game Free Fire untuk beberapa waktu mendatang. Yang pertama ada set baju bola dengan desain putih bergaris. Ini tuh kaos tim sepak bola mana ya, cuy? Um, soalnya gue bukan anak bola banget sih. Buat kalian yang anak bola atau tahu ini baju bola tim mana ya, kan bantu di komen ya, ntar gue lihat-lihatin dah. Okay. Terus ada dua set bundle bot, bonusan untuk karakter cowok dan cewek. Ini untuk set bundle karakter cowoknya Terus ini untuk set bundle ceweknya cuy Dan di server lain, dua set bundle ini itu rilis pada hadiah bonusan pada event Diamond Royale dan jika di server indo merilis bandel-bandel ini tidak menutup kemungkinan akan berbeda untuk bentuk event perilisannya cuy okay. dan bandel-bandel di atas ini sudah rilis pada beberapa server lain dan untuk server indo akan sedikit telat cuy jadi sabar aja ya kan yang kedua ada trailer dari event inkubator skin shotgun M1014 yang akan rilis besok Atau tepatnya saat video ini publish cuy Gimana? Udah pada ngesepin belum nih cuy? Yang ketiga, ada info mengenai akan hadirnya update besar di game Free Fire cuy Telah dibuka registrasi atau pendaftaran Free Fire Advance Server untuk bulan Juli ini Dan untuk info lengkapnya, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini Nah, di sini tertera waktu atau tanggal pendaftaran untuk join di Free Fire Advance Server. Untuk pendaftaran gelombang pertamanya dibuka dari tanggal 10 sampai 15 Juli. Dan untuk gelombang yang keduanya ada di tanggal 16 sampai 19 Juli. Dan Free Fire Advance Server di sini masih tertulis akan segera dibuka. Dan menurut gua, event Advent server ini akan resmi dibuka pada tanggal-tanggal akhir bulan ini atau bulan Juli ini, cuy, atau malah bisa juga awal bulan Agustus. Dan karena dari event Advent server kemarin banyak sekali yang komen yang bertanya-tanya, ya kan, mengenai cara mendaftar di Free Fire Advent server. Nih, sekalian gue jelasin ya buat kalian yang belum ngerti atau belum pernah ikutan event Free Fire Advance Server. Pertama kalian buka browser kalian, terserah mau pakai Google Chrome, UC Browser, Pramba dan lain-lain lah. Intinya browser cuy. Terus kalian tulis atau searching Free Fire Advance Server. Terus kalian pilih website yang paling atas. Jika sudah. Nanti kalian akan dibawa ke halaman seperti ini. Terus kalian pilih login Facebook. Jadi usahakan akun Facebook yang ingin kalian buat login. Di sini itu sudah kalian kaitkan dengan akun Free Fire kalian ya. Entar kalian akan diarahkan ke halaman untuk mengisi formulir pendaftaran Free Fire Advance Server. Nah, terus tinggal kalian isi dengan data kalian usahakan jangan diisi seenaknya atau ngarang ya jadi ya isi aja apa adanya ya kan oke okay. ada nama lengkap kalian email aktif kalian atau email mana sajalah yang sekiranya masih aktif atau bisa dihubungi oleh pihak Garena jika ada masalah atau pengumuman mengenai event Free Fire Advance Server terus ada nomor telepon kalian Sekali lagi ingat ya, email dan nomor telepon kalian harus masih aktif, jangan yang udah mati cuy Jika sudah terisi semua, kalian pilih saja gabung sekarang Dan jika kalian berhasil melakukan registrasi atau pendaftarannya, ntar akan ada tulisan registrasi berhasil Buruan daftar dah sebelum server penuh ya kan. Karena batas maksimum player yang bisa login atau bermain di Free Fire Advance Server itu hanya 50.000 cuy. Dan ini tuh berlaku untuk semua server cuy. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dan waktu untuk mendownload APK atau aplikasi Free Fire Advance Server ini tertera di sini itu tanggal 15 Juli. Tapi tenang cuy. Ini masih bisa berubah. Udah sih, kemungkinan besarnya akhir bulan ini, cuy. Kalau menurut gua Yang keempat, ada banner dari Event Free Fire Advance Server. Nah, bisa kalian lihat ya Bahwa ada penampakan karakter baru Senjata baru, pet baru Yang akan hadir di game Free Fire Waduh Boleh-boleh nih update cuy Jadi makin betah nih mainin ini game ya kan Dan kalau kita amati bentuk dari senjata baru ini Seperti senjata AUG atau AUG Coba kita bandingkan ya Hmm, udah sih Mau dilihat dari kiri, kanan, atas, bawah Sampai dilihat dari sedotan juga ini Tetap aja bentuknya kayak senjata AUG cuy AUG gitu auk auk gitu Kok jadi auk- auk nih cuy Aduh, tolong gitu kan Waduh Udah sih Player game lain nangis lihat info update ini cuy Iri bilang yeah. AUG <laughs> Untuk ilustrasi mengenai senjata AUG ini Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini Ini tampilan dari senjata AUG yang ada di game sebelah atau PUBG cuy tapi untuk senjata AUG yang akan rilis di game Free Fire, tampilannya berbeda cuy Lebih mirip dengan senjata AUG HBAR yang ada di game PB atau Point Blank Buat kalian yang pernah main atau masih main PB, pasti tidak asing lagi lah dengan nama senjata ini ya kan Dan senjata AUG ini pada umumnya memiliki statistik untuk jaraknya itu menengah, memiliki fire speednya itu cukup cepat cuy. Dan senjata AUG ini dikabarkan akan masuk ke dalam jenis senjata AR atau assault rifle cuy. Dan untuk ilustrasi gameplay dari senjata ini, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini. Tinggal gue langsung ngaduin. Ngadu gua langsung. Untuk recoilnya sih, untuk scope-scopannya sih nggak enak, friend. Asli, gue sih gitu ya. Wah, uh, tapi di mag nya oke juga. Tapi kalau misalkan dia nge scope gitu, itu nggak enak. Bet, kena nggak tau ini. Ini scope-nya kali berapa nih? ini emang si recoilnya enak sih, tapi kayak nggak enak gitu. Kalau ada jarak gitu, friend, main ke Tuh, kayak gini. Hmm anjir! Sakit buat limitnya emang, emang lebih sakit daripada Oke yang biasa sih, tapi untuk ngekernya itu enggak enak. Bet sih, oh, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Nah itu dia ilustrasi untuk gameplaynya cuy Jadi kalian bisalah lah mengira-ngira ya kan Gimana sih gameplay AUG nanti di game Free Fire Ya kurang lebih kayak di game PB lah Dan untuk karakter barunya ini adalah karakter Lukas cuy Gimana ganteng juga ya Eh bentar-bentar Ini si Lukas udah kumisan nih weleh weleh kayak om om dong waduh waduh karakter baru kayak om om tolong gitu kan Gua pribadi masih penasaran nih sama skillnya cuy ntar lah kalau ada info lanjutnya kita akan review review ya kan terus untuk pet barunya kalau kita perhatikan kayak hewan apa ya ini penguin kah atau ayam Rambo? Brand. Brand. Hmm, kayaknya ayam sih, kayaknya ayam nih cuy Gimana cuy, menurut kalian bentuk dari pet baru ini itu apa? Komen di bawah ya Ntar kalau ada info lanjutnya, kita review-review lah Jadi tungguin aja gitu kan cuy okay.